Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik Oh, aku serang sekali Minasan, kompon bawa kiseki no channel, yoko tercinta tercinta pendukung ya kita meskipun kita nggak punya cinta ya nggak <laughs> punya orang yang dicintai, hmm. mau kayak dari itu siapa mau yang ya, siapa yang mau dicintai oleh kita. Oh. <laughs> Oke okay. anyways hari ini kita uh, spesial ya oh, sedikit berbeda-beda. Oh. tadi kalau dari intro kita pasti udah familiar banget. Hmm. Gitu. Hmm. Mungkin nggak tahu lagunya tapi sama nadanya udah yeah, familiar um, banget, gitu. banget ya gitu itu biasanya kalau dulu zaman kita tuh apa namanya zaman kita katanya kita tua banget gitu, zaman <laughs> kita tuh biasanya kalau hari minggu pasti denger lagu itu ya, pasti, nah itu tuh di salah satu, satu stasiun televisi itu. Ya? itu tuh soundtracknya salah satu kartun terkenal ya, hmm. yaitu krayon sinchan, nah itu sebenarnya itu tuh ada pasti Jepang ya, ya? soalnya kan kartunya itu dari Jepang sendiri, pasti lagunya pun juga sebenarnya dari Jepang. Iya, terus itu kan kita mungkin kalau yang udah apa namanya kalau yang versi Indonesia pasti udah familiar ya. Hmm. Nah hari ini kita akan membahas lagu tradisional uh, versi Jepang gitu. Nah untuk judulnya sendiri sebenarnya ada judul originalnya ini tapi judul engineernya. Originalnya itu adalah Dobut Swing One Firehand. Jadi Dobut Swing. Nah, kita lihat artinya dari judulnya dulu ya. Dobut Swing itu apa? Dobut Swing itu kebun binatang. Kebun binatang. Dobut itu dari kata binatang Mungkin Dobut itu sama kuek gitu ya, sama jadi hewan, binatang binatang gitu Dobut Swing. gitu terus tai hendra itu kayak gitu, merepotkan gitu. Nah kalau di Indonesia juga hampir-hampir agak itu ya mirip-mirip ya artinya ya kalau dilihat dari nah itu-nya tuh apa kan ada. Nah hari ini kita akan membahas nama-nama nanti karena tadi kan judulnya jauh-jauh jadi di dalamnya nanti ada juga nama-nama hewannya gitu sama kayak yang di Indonesia kan juga ada. Apa, di versi indonesia kan ada, oh, ya, ada yang disebutkan ya, ya. Sang Gajah Dekat panggung Di bulatnya nanti nantinya Samba Ruang Di Nah itu kan ternyata <tuh> Itu tuh memang uh, dari originalnya juga, ya, juga ada Itu gitu juga ya hmm. Gitu. Nah kali ini kita mau membedah <tuh> <tuh> Gitu ya ceritanya membedah lagunya Lagu yang familiar itu ternyata ada artinya gitu. Oke langsung saja nanti Hewan yang pertama, ya, hmm. itu yang pertama disebut itu adalah zo, zo, zo, Yang artinya adalah Gajah, gajah. Jadi, zo itu gajah yang binasa. Terus, nah, selain apa namanya, selain menyebutkan hewan itu, tuh di lagu ini tuh ada permainan kata gitu, loh, bisnis oh, ada. Jadi kalau di sini mungkin kayak pantun gitu ya ada yeah. rimanya gitu mungkin ini juga ada ini yang kata pertama itu ada kalimat pertama ada zoosang tadi zo itu gajah ya yeah. zoosang yeah. kazeiki hanamizu, hanamizu no Shawa dazo. nah nya disebutin tapi itu di di kan, itu bukan, bukan bukan zo yang gajah oh, tadi tapi partikel ya sebenarnya oh, partikel kayak ya, gimana itu lu gitu lu itu lu gitu, oh. gitu. Ya, itu jadi satu kayak jahnya gitu ya jazo gitu jadi sang terus ketemu nanti di belakang ada jazo begitu oh. oke lanjut di hewan yang berdua, berdua. tuh ya, yang hewan kedua disebutin di sini ada kuma. kuma kuma kuma kuma itu adalah beruang beruang nah beruang di sini ada juga permainan katanya mas ini wis -wis. di kalimat yang itu Ada kuma, sang tetu meni kuma gade kita. Hmm. Nah, kuma di sini yang satunya kan udah beruang nih tadi. Hmm. Nah, kuma yang satu itu tuh kayak semacam uh, lingkaran. Oh, ini anu hitam. Mata, mata ini ya, mm -hmm. kayak kelopak mata, mata yang... Uh, mata panda, mata panda. Tapi juga berasal dari <tuh>. kan kan saudaranya yang beruang ya. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Jadi, jadi, jadi kayak ya. kaya mata panda kalau di cuma jadi mata beruang gitu. <laughs> <laughs> itu makanya <pokoknya> kumai itu <laughs> kumai itu selain pokoknya cocok lagi aja. Ya, kumai kan itu kan selain plain beruang jadi, jadi artinya ada uh, lingkaran enam hmm. di mata. itu mata panda lah gitu. Oke, lanjut ya. Ketiga. Ketiga ya. Ketiga itu adalah ada sai Sai. Sai. Sai itu bukan temannya Naruto ya, Minasan. Yang saya pengirim itu. Ya kayak aku pendiamnya itu bukan yang Minasan. <lenglar> Sai. <lenglar> artinya adalah badak. Badak. Badak. Kan tadi badak. Oke, iya. Ternyata badak. Badak ya maksudnya. Badak, dia. Yang ada bedanya <SILENCIO> <SILENCIO> gitu, artinya saya itu badan nah ini, saya Ino, Oshabedi, Urusai, Yamete, Kuda, Oh, nah sama Urusai, Urusai, Urusai itu kayak berisik, oh, berisik, berisik gitu, berisik, ya berisik, itu. berisik, itu. Ya kudasai. berisik, berisik, berisik, uru berisik, berisik, kayak permainan kata berisik, berisik, Nah, Gitu Minasang, jadi saya itu badai yang Minasang Oke, yang terakhir yang disebutin di lagu ini adalah KAERU KAERU KAERU KAERU itu artinya adalah kodok ya. Kodok apa kata ya? Aku nggak bisa, sejujurnya aku nggak bisa bedain antara kodok dan kata sih minasan Jadi mau kalau ya... Emang itu beda mas? kata Chandra beda pernah ngobrol kita itu sempet ngobrol ilmiah gitu loh perbedaannya sama kata gitu kan pokoknya berbobot sekali waktu itu ya kata Chandra sih beda gitu tapi aku nggak tahu bedanya apa gitu jadi berasa kalau tahu bedanya nanti bisa dibawah ya Nah itu pokoknya kairu itu kodok atau kata lah semacam gitu terus ini ada kalimatnya juga kairuno kurooru kurolunya akhire kairu no kuro ada karyanya di depan bisa, atau di belakang. belakang, tapi yang belakang itu artinya pulang. Pulang. Jadi kary itu bisa kordo, bisa kata bisa pulang, pulang juga gitu minasa. Jadi, nah mungkin kalian yang baru tahu kalau di uh, di versi Indonesia kan mungkin yang sering dengarkan gajah sama beruang ya. Hmm. Tapi ternyata di versi aslinya tuh ada empat yang disebutin aja Adalah empat hewan si badak sama si, si, badak sama si, si kodok kodok minimal belum disebutin nah, ya. itu Minasa, uh, mungkin uh, yang uh, ada fakta unik yang di apa namanya di di, di balik itu, itu tuh iya. itu tadi ya hmm. jadi selain ada kita belajar empat apa namanya empat nama nah, hewan, hewan dan juga ternyata ada dari, empat Eh, kotak kota, kota, kota kota kata itu, oh. bukan kata lain, yeah. selain nama iwan gitu. Loh. Jadi ada permainan katanya, hmm. rimanya gitu ya yeah. minasang. Nah setelah ini kita akan membawakan lagu doubusnya, doubusnya buatan yang versi lengkapnya ya, oh. busnisang ya. Itu jadi tonton terus ya minasang. Do sominte ku dasar isis, machino. 너의 구수에 Sampai Dan Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tetap ketemu lagi, teman-teman, dari Kamis dan Satu jam enam, sore. sore hanya di Giseki, Yakult Channel, dan selalu sejuta kureren. Giseki, Kak,